Mudah-mudahan Semoga selalu lancar dan dimudahkan. Amin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada artikel dan kabar spesial dari HIP500. Kali ini, para sahabat, ya, kabar soal Rizky Bilar di Mata Sang Sahabat Bang Adi Sky. Berubah usai alami masalah, ini kesaksian Adi Sky tentang pribadi Rizky Bilar sekarang. Yang Masya Allah persahabat ya Makin kesini Papa B makin baik banget Ini yang disampaikan langsung oleh Bang Adi Sky Baik banget lah Bilar kata Bang Adi Sky persahabat ya Apalagi dia makin ke sini Makin bagus Masya Allah Makin sini makin bagus Itu yang disampaikan oleh Bang Adi Sky Terlihat banget ya progresnya Papa B Mudah-mudahan Papa Bilar Selalu sehat, selalu bahagia Dan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik Amin Kita lihat juga persahabat ya Tentunya kita merindukan juga Kebersamaan Triogasrek Papa B, Bang Adi, dan Haris Prisah Mudah-mudahan pertemanan mereka Terjalin dan terjaga dengan baik Berikutnya persahabat disimak juga Ada potret Abang El ini mengenai ulang tahunnya Abang Fatih ya, tinggal berapa hari lagi tuh persahabat ditanya oleh Baby L. Duh, persahabat yang makin sabar dengan kejutan yang akan disuguhkan, yang akan diberikan oleh Leslam. Mudah-mudahan ya ada kabar baik, kabar bahagia dan surprise dari idola kesayangan kita mengenai ulang tahunnya Abang Fatih. Doa Doakan bersama buat Baby L, mudah-mudahan selalu sehat. Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh. Pastinya, berikutnya merasa lebih juga di unggahan Kak Marjin. Kak Marjin semalam mengunggah potret keluarga kecilnya, masya Allah, banget ya. Dan dibikin selvo kalimat caption yang dituliskan: "Bismillahirrohmanirrohim, hari ini kita akan melaksanakan umroh yang pertama." mohon maaf lahir batin ya semua outfit from daily wah wow, masya allah ternyata outfit yang dipakai oleh kak margin itu dari lesti daily ini keren banget dan langsung dong dikomentari oleh bunda lesti bunda el mengatakan love masya allah luar biasa melihat kebersamaan keluarga kecil kak margin bunda lesti memberikan love masya allah keren banget ya doakan mudah-mudahan Idola kesayangan kita juga bisa secepatnya melaksanakan ibadah umroh dan kita juga pastinya merindukan kebersamaan keluarga kecil Leslar. Di kalimat komentar Bunda Lesti memang banyak juga tanggapan dan jawaban komentar yang diberikan. Di antara yang dari akun Khairiani, Anas Korha mengatakan, Gak sabar lihat Bunda sama Papa Perizky Bilar umroh bareng Abang Fatih, Masya Allah. Semua merindukan, semua nggak sabar melihat kebersamaan Lesler Family itu melaksanakan ibadah umroh. Doakan saja yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat disimak juga. Ini ada momen ketika pasca gempa persahabat ya. Ini video sudah lama. Ini video saat setelah gempa persahabat ya. Ini video setelah video yang tak pin tuh persahabat ya. Hujannya lumayan besar tadi sore di kampung dede lesti semoga nggak ada terjadi apa lagi amin. Mudah-mudahan persahabat ya setelah terjadinya gempa bumi cianjur tidak terjadi lagi bencana. Yang lainnya, kita hanya bisa mendoakan buat saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, semoga selalu sehat, selalu dikuatkan, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita lihat juga persahabat komentar dan tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Aisyah.23517 mengatakan, Masya Allah, hujan yang penuh berkah yang selama ini banyak orang yang tidak mengetahuinya. Dan semoga musibah gempa cukup ini saja Dan masyarakat Cianjur bisa kembali pulih Amin, Masya Allah Dan kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Winduri Let post pasca gempa ya Ini video setelah video yang tak pintu, persahabat Jangan bertanya lagi, ini video kapan? Ini video setelah terjadinya gempa Sorenya, persahabat ya Terjadi hujan yang begitu deras di kampungnya Bunda Lesti ini Ini hujan yang Masya Allah banget ya Penuh berkah, mudah-mudahan bersahabat Saudara-saudara kita selalu diberikan kekuatan dan ketabahan Kita doakan, kita support, kita dukung yang terbaik untuk idola kesayangan dan keluarga besar Kita juga pastinya masih menunggu kabar terbaru Hingga cidukan vitamin lainnya di hari ini